untuk memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia seputar Lesnar tentunya. Baiklah, para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan pastinya kabar-kabar menarik nih di hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita, disimak, persahabat, ya. Lesnar Today, siapa yang belum menonton vlog Lesnar Entertainment, saat baby L didandanin oleh pandanya Tepersahabat ya Leslar Vlog Mau tahu gemesnya abang L didandanin panda Jangan lupa nonton vlognya Lalu like, comment, share, dan subscribe Youtube Leslar Entertainment Yuk Kita sama-sama kompak dan tentunya Solid mendukung, mensupport Karya-karya terbaik idola kesayangan kita Karena idola kesayangan kita Selalu menyuguhkan vitamin bahagia Lewat channel Youtube Leslar Entertainment Berikutnya bersama di sini juga nih ada kabar mengejutkan ya ternyata saat main sepak bola semalam ada kejadian terduga nih persahabat. Natareza salah satunya persahabat ya yang mengunggah sebuah postingan dua jam yang lalu video bahwa Natareza mendapatkan oleh-oleh dari Bang Boril nih persahabat ya diperhatikan di video ini persahabat wajah dari Natareza ini tentunya terlihat memar. Karena berbenturan dengan Bang Boril. Kita simak persaba diunggah Bang Boril juga setengah jam yang lalu. Ini mengunggah sebuah postingan momen saat main sepak bola semalam. Dan perhatikan di sebuah kalimat, abangku sepertinya ini awal kejadian semalam tragedi tangan mendarat di wajah. Mohon maaf ya abangku, Nata Reza FC FC. Itulah permintaan maaf dari Bang Boril ya. Kepada Bang Nata Reza, Masya Allah, mudah-mudahan ya sportivitas selalu terjaga. Hubungan terjaga dengan baik, selalu rahmi juga. Semoga selalu erat untuk mereka. Dan doakan yang terbaik, idola kesayangan kita selalu menjadi panutan untuk kita semuanya. Kemudian persahabat ada kabar juga dari Indosiar. Indosiar satu jam yang lalu memposting video di mana saat Bunda Lesti... Ini tampil di acara Akademi nih persahabat ya di Dangdut Akademi Ini saat Bunda Lesti nyinden persahabat Mimin Indosiar pun ini sampai bangga banget ya Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Mantul Dede Lesti selalu wow kalau nyinden Tuh selalu wow katanya kalau nyinden ya bangga banget semua orang Saat mendengarkan lantunan sindennya Bunda Lesti kejora. Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan dari sahabat. Dari akun Bella Agustina 525 mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, Lesti. Tuh persahabat. Masya Allah banget ya komentarnya. Ada juga komentar dari akun Kusuma Rahayu mengatakan, Subhanallah, suara dede bikin aku jadi adam. Tuh semoga sukses terus ya untuk Bunda Lesti. Dan selalu memberikan karya-karya terbaik. Dan semoga... Karya-karya terbaik dari Bunda Lesti ini selalu diminati oleh banyak orang. Dan kita lihat juga persahabat, ada unggahan terbaru dari Leslar Entertainment mengunggah sebuah postingan foto Papa Bilar dan Bunda Lesti lagi unboxing kado persahabat. Ternyata... Saat unboxing kado, ada stroller Baby L. Wow, luar biasa banget ya! Ini sepertinya stroller yang harganya selangit banget nih. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Entertainment. Baby L dapat hadiah stroller mewah. Siapa yang udah pada lihat keseruan Papa B dan Bunda Les di unboxing kado? Apa Baby L perlu ikutan bikin Fendi Challenge? Wow! Kaskun ke persahabat ya, Gucci Challenge, Fanny Challenge juga gak apa-apa Kita tentunya selalu mensupport yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Semangat terus ya untuk selalu menyuguhkan kejutan dan vitamin bahagia untuk kita semuanya Kita sebagai fans sejati siap untuk selalu mensupport dan mendukung apapun itu segalanya Buat Bunda Lesti dan Papa Bilar mudah mudahan persahabat ya, kita mendapatkan asupan vitamin terbaru juga di siang hari ini